Sekarang ingin mengetahui kemampuan awal kamu dalam materi kita hari ini. Jatahkan soal itu selama kurang lebih 15 menit. Jadi sudah mengerjakan free pass. ada yang besar, ada yang kecil. Ini menandakan bahwa kamu ada sebagian sudah memahami materi yang akan kita sampaikan tentang soal. hidup kita disiplin, iya. Hidup yang disiplin, karena dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendengar azan nanti akan tersebar menuju mas. Dalam tujuan ini Bapak sampaikan, kita belajar, kita menggali informasi dalamnya, insya Allah kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar nanti kamu akan mendapatkan hadiah dari Bapak atau salah, salah satu dari dalam pembelajaran. Ini, ada kaki satu, ada kaki dua, ada satu titik menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai yang kompetensi atau MBK kita satu menerapkan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi rukun nah, dalam semua KKM nya kesekolahan 10 indikator tadi adalah bagi kelompoknya seperti biasa membentuk ruku nanti setelah bapak bagikan. Bahan-bahan pembelajaran kita hari ini, kamu silakan berdiskusi antar kelompoknya, mencari menggali informasi, berdiskusi kembali kemudian nanti dipresentasikan hasil diskusinya, dan terakhir kamu memperagakan mensimulasikan tentang soal peristiwa. Kemudian di akhirnya ada penilaian, uji pengetahuan sekarang, coba mati gambar ini. Nah, dari gambar ini yang berkaitan dengan sholat berjamaah, kira-kira di benak kamu muncul sebuah pertanyaan: kenapa orang itu menempuh pun? Nah, dari berbagai pertanyaan ini kita akan temukan dalam pembelajaran kita. Sholat berjamaah adalah dilakukan di dalam satu majelis satu tempat makmumnya ada dua satu makmum muafib namanya ada makmum masbub makmum muafib yaitu makmum yang mengikuti imam mulai dari awal hingga akhir sedangkan makmum masbub yaitu makmum yang tertinggal tertinggal itu imam sudah mulai sholat makmumnya baru datang mau sholat ada yang dalam posisi imamnya masih rukuk dia baru ikut atau dalam gerakan-gerakan yang lainnya makmumnya baru mau ikut sholat makanya disebut makmum mas, maksud pahala orang sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding Sholat sendirian, ini sangat dianjurkan, sangat dianjurkan maka ini adalah sunnah muakat. Paham sampai sini? Paham. Okay. Maka Bapak memberikan tugas, ada PD tugas hari ini, ada linknya oke okay, Silakan kerjakan berlevel. Bagaimana? Adapt semacam. Oke ya. Kawan. Oh ya. Okay, nah, Oke. Oh, yeah. okay. Nah ini nanti di sini. Kawan. Nah, kita, kita akan sholat, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, nah, ternyata makanan sudah siap. Sebaiknya kita mengeluarkan apa? Iya. Tapi jangan tuh Elan. Iya. Tadi Bagaimana kalau kita mau sholat? Ternyata makanan sudah terhidang sudah disiapkan. Ya, Kalau saya makan dulu Oh pendapat serian, si Saya akan makan dulu Yang lain ada? Pilihan. Ya Saya salat dulu pak Salat dulu Nah maka yang benar itu adalah Kita makan terlebih dulu Karena apa? Dengan harapan kalau kita makan terlebih dulu Maka konsentrasi kehusuhan kita sholat Insya Allah terjadi Tetapi kalau kita sholat dulu dikhawatirkan ketika itu sebab wawak murbar maka kita akan tinggal makanan berarti kita tidak akan bu nah sekarang saatnya kita presentasi kelompoknya masing-masing dari kelompok tiga silakan tampil di depan walaupun selamat walaupun kami dari kelompok tiga kami dari kelompok tiga Kasih, kami kelompok tiga akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang soal kerja adalah Ada yang mau bertanya atau menyanggah kelompok tiga? Ya, yeah, silakan. Kami dari kelompok satu memberi pertanyaan kepada kelompok tiga. Hmm. menurut agama Terima kasih atas pertanyaannya. Hukum sholat berjamaah adalah sunah muakat, yaitu sunah yang sangat dianjurkan. Akan memberikan beberapa poin penguatan dalam materi kita hari ini. Ya, hukum sholat berjamaah itu adalah sunah muakat. Kedua, pahala mengerjakan sholat ini 27 derajat dibanding sholat sendirian atau munfarid coba Adrian apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini sholat berjamaah adalah sholat yang terdiri dari imam dan makmum dan dikerjakan dalam satu waktu dan satu majelis iya teman-teman untuk Adrian iya. kiter kerjakan Ya, tangan Nah, dengan demikian maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kamu sudah semua tentang materi ini, silakan laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. silakan kamu kerjakan juga penilaian diri link sudah bapak berikan nah tadi sudah memeriksaan soal uji pengetahuan dalam aplikasi yang bapak lihat maka nilainya alhamdulillah sudah Tuntas semua di atas 75, namun ada yang di bawah 100. Maka kita akan membagikan hadiah dari nilai-nilai yang kamu peroleh tadi. Apa nilai tertinggi jatuh kepada? Terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kalian. Maka untuk minggu depan Karena tadi ada nilainya 80 Kita minggu depan materinya pengayaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.